kita live Persabath kabar pertama. Ada sebuah kabar spesial juga nih, untuk kita semua. Ini sekaligus berita yang bahagia untuk warga kunoan. Kita simak Persabath ya. Bunda Leslie ternyata ini masih lanjut photoshoot. Ini sih luar biasa dari Purnama Beauty Official dan Trinity Optima Persabath ya. Bunda Leslie memakai gaun yang sangat indah. Semakin membuat kita bangga. Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan Diberikan kelancaran untuk Bunda Lesti persahabat ya Kita selalu dukung support yang terbaik apapun itu Untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat kita di sini mendapatkan kejutan kembali persahabat dari salah satu akun yang mengunggah sebuah postingan video Lesti kejora saat ini dari lesti Bilar tim dan tentu kita semua salvo dengan foto yang ada di laptop persahabat ya ini cute dan uuk banget ya dan kita lihat perbesar aja nih foto cute ternyata fotonya itu Bunda Lesti dan Bapak Bilar Masya Allah luar biasa banget ya semakin penasaran hang Bunda Lesti Kejora maupun Bapak Bilar Semoga aja persahabat yang ada foto cute ini Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Ah foto di laptop uwus sekali BTW itu kayaknya foto minggu lalu di rumah Lesti ya bestie Kata itu mudah-mudahan saja Doakan yang terbaik semoga bisa secepatnya di-up cute, Lesti dan Rizky Wilar. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat. Ya ini dari akun Cilo, Baby Bu mengatakan di kolom komentar yang katanya buat iklan itu ya Ken white tunggu tuh para sahabat ya. Tenang foto itu nggak di dinding aja, pasti ada yang keluar. Doakan saja persahabat ya, mudah-mudahan ada vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya persahabat kita mendapatkan info penting. Persahabat ya, ini dari Kak Seni Purnama Sari yang menginfokan bahwa besok bakal ada acara launching of ruang ngaji by c 99 atau Juragan 99 Foundation Rabu besok tanggal 30 Maret 2022 jam 15.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Karena idola kesenangan kita akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Jangan lupa, jangan sampai ke kelewat Jangan sampai ketinggalan untuk selalu menyaksikan idola kesenangan kita tampil di launching of ruangan G Besok, persahabat, ya mulai jam 3 sore, kita harus saksikan idola kesengan kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kesuksesan. Amin. Info ini juga kita dapatkan dari akun Family Anas Koleslar 23. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Wah, jangan sampai kelewatan nih persahabat ya Tuh, sudah diingetin, jangan sampai kelewatan Dicatat jamnya Besok jam 3 sore akan mulai acara launching of ruang ngaji Idola kita akan menjadi bintang tamu Dan tentu persahabat ya Kita juga mendapatkan info dari Indosiar Ini membahagiakan sekali Ada sebuah pertanyaan bisa tebak Lesti bakal ada di program Ramadan apa? tulis jawabanmu, wah wah. Ini sih tentunya ya bakal ada kejutan lagi di Indosiar, karena sudah dipastikan, sepertinya Bunda Lesti Kejora akan ada di acara Indosiar di bulan suci Ramadan. Dan kita lihat ke slide kedua persahabat diunggah IG ensnya Mama Siwi. Momosimi mengunggah sebuah postingan kalimat. Saya mau kasih surprise nih untuk di program Aksi Asia dan Festival Ramadan 2022. Kira-kira apa hayo? Ada yang bisa tebak nggak? teman-teman sahabat ya, Masya Allah. Semoga saja Bunda Lesti bisa hadir di acara Festival Ramadan dan Aksi Asia. Tentunya kita doakan yang terbaik. Semoga ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari...